Siapa yang tidak kenal dengan buah yang satu ini? Ya, ini adalah apel. Buah yang renyah dengan rasa manis asam dan beraroma wangi ini, selain rasanya yang enak, banyak orang yang mengkonsumsi apel karena dikenal memiliki banyak manfaat bagi kesehatan tubuh. Untuk menjaga kesehatan, selain olahraga dan makan dengan pola yang sehat, makan sebutir apel per hari sangat dianjurkan oleh para ahli. Dilansir dari The Daily Mail, berikut 10 manfaat buah apel bagi kesehatan. Memakan buah apel dipercaya bisa membuat seseorang lebih pintar. Hal tersebut dibenarkan oleh penelitian di tahun 2006 yang mengatakan bahwa apel dapat membantu meningkatkan kesehatan otak dan meningkatkan daya ingat. Dengan memakan satu buah apel setiap hari, juga dipercaya bisa terhindar dari demensia atau pikun. Buah apel memiliki kandungan protein dan serat yang bermanfaat untuk menjaga kesehatan usus. Apel mengandung banyak probiotik dan prebiotik. Probiotik adalah bakteri baik yang tumbuh subur di usus. Sedangkan, prebiotik berperan sebagai pemberi makan pada bakteri tersebut. Selain itu, mengkonsumsi buah apel juga bisa membantu Anda untuk melancarkan buang air besar. Buah apel mengandung vitamin C yang diyakini dapat membantu meningkatkan kekebalan tubuh. Jika imunitas tubuh baik, maka Anda akan terhindar dari resiko jatuh sakit seperti pilek dan flu. Rutinlah mengkonsumsi buah apel supaya terhindar dari penyakit jantung dan stroke. Apel mengandung serat dan antioksidan yang bekerja menurunkan kadar kolesterol dalam darah, sehingga bisa mengurangi resiko penyakit jantung dan stroke. Buah apel kaya akan antioksidan. Kandungan flavonoid pada buah apel dapat memperbaiki sel yang rusak akibat radikal bebas. Senyawa tersebut juga terbukti dapat membantu mencegah penyakit hipertensi. Selain itu, apel juga memiliki sejumlah potasium yang mampu mempertahankan tekanan darah agar tetap stabil. Meskipun memiliki rasa manis, buah apel tidak memicu penyakit diabetes. Buah apel justru mampu mengurangi resiko diabetes tipe 2. Bahkan, hal tersebut telah dibenarkan oleh beberapa penelitian Buah apel juga baik untuk kesehatan tulang Kalsium bukan satu-satunya yang dibutuhkan oleh tulang Tulang yang kuat dan sehat juga bisa didapatkan dengan rutin mengkonsumsi buah apel Ini karena di dalam buah apel terdapat senyawa antiinflamasi atau anti-peradangan Fitokimia dalam setiap gigitan apel dapat membantu mengurangi resiko kanker usus, kanker rektal, kanker payudara, kanker tenggorokan, dan kanker mulut. Memiliki gigi putih bersih bisa meningkatkan kepercayaan diri, supaya gigi Anda terlihat bersih dan putih bisa dengan rutin mengkonsumsi buah apel. Buah apel yang memiliki sifat antibakteri yang dapat membantu membersihkan gigi Anda secara alami. Apel yang segar juga berperan dalam membantu menjaga kulit agar terlihat lebih awet muda. Antioksidan pada apel bisa mengusir radikal bebas sehingga mencegah kulit keriput dan penuaan dini lainnya. Makanlah lebih banyak apel agar kulit Anda menjadi lebih sehat. Itulah tadi 10 manfaat dari buah apel. Rutinlah mengkonsumsi sebutir apel per hari untuk membantu menjaga kesehatan Anda. Jangan lupa cucilah apel sebelum dikonsumsi agar zat lilin yang terdapat pada apel bisa hilang. Pastikan biji apel juga telah dibuang karena menurut penelitian biji buah apel mengandung racun cyanida yang berbahaya bagi tubuh. Walaupun kita tidak tahu seberapa banyak biji apel yang dimakan yang bisa membuat efek berbahaya tersebut. Semoga info tentang buah apel ini bermanfaat. Silahkan subscribe dan nyalakan notifikasinya supaya Anda bisa mendapatkan info menarik lainnya.